oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita hujan hujanan guys ya tapi tidak sampai besar hujannya di sini kita makan bakso iga guys bakso iga bakso iga bersama si gembur dan tentunya berdaipak oke okay, kita makan bakso iga kali ini guys Sayang, kita udah main sama tetelannya guys Biasanya plus tetelannya Sekarang tetelannya tidak ada Tetap aja kita makan bakso iganya aja Itu si Gembul juga makan bakso guys ya, Sudah terlihat bakso iganya guys Yang di sebelah sana sudah pakai saus Sudah pakai saus ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Hmm. Enak, Bun. Enak, enak, enak. Mantap ya, pakai sambal ya, dingin-dingin gini. Hujan-hujan, kita makannya bakso, guys. Sekaligus sarapan, ini guys ya. Sarapan kedua, <laughs> kita. Sarapan kedua, nyam-nyam, hmm. nyam-nyam, nyam-nyam. Uh, kita lupa bawa tripod, guys. Kita lupa buat tripod, guys. <coughs> Nah, kita pasangin saus juga guys kita pasang saus juga guys biar lebih mantep dan kita juga tambahin gubis. kita tambahin gubis. uh di sana sudah mulai lahat oke okay guys jangan lupa like comment dan subscribe guys ya di sini buat sore iganya plus tulangan Biasanya pakai tetelan, guys. Cuman kita kehabisan tetelan mungkin karena cuacanya hujan-hujan gini mendung mulai dari mulai dari pagi, subuh ini sudah hujan. Oke, kita makan dulu, guys. Yuk, kita makan dulu. Kita makan dulu. makan dulu. Yang di sana sudah mulai start lebih awal, guys. Saya masih belum kapan-kapan nih yuk kita makan selamat makan bersih guys udah pada bersih guys kita waktunya bayar yuk. nah itu dia daftar menu harganya Bye.